Kayaknya anti banget lumayan. Itu drama abadi di situ tuh. Ugh, gak enak ini rokok, uy, gak pakai cengkeh. Aku mau gas salamander. Iya katanya. Mau mau di gas ini, apa mau lu aja? Gak, terserah. Itu ya om nugroho tuh. Mana mana? Om nugroho mau di gas langsung ini, capung mangsi baru aja. Iya ntar ya. Santai, nanti gue kasihin lah ya. Kalian main-main dulu aja. Di Shepik juga masih ada cuan Cuman kalian harus lebih intens aja e, Promo Maininnya gitu Sikat Sikat Itu jadi fly om Anjir Ya udah Sikat senang suk Ya sudah lah Sudah <laughs> Iyo Gak bagus nih, aku ini ya, aduh, <maksudnya>, gagal <mmusik> masa gagal dua kali, <senua> gagal dua kali, gak nulis jadilah sesuatu yang berguna <laughs> buat kenang-kenangan aduh green wing anjir green wing off wuhuu yeah, akhirnya anjir anjir Is, jangan main pakai aja ini pasti betul juga Los Pitlover, yeah, kemenang. Weh mana nukroh? Kan nah, gak bilang bener, hebat. Kalian luar biasa sih. Ini malam, malam tuh, malam tuh. Mantap mang, <laughs> pamang, kan? pamang. Ada. Saya nunggu malam Indomie bener luar biasa loh ya keren banget.